Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di F2T Channel, teman-teman semuanya. Kali ini saya berada di salah satu proyek rumah yang akan dijual. Nah, rumah ini sangat strategis karena berada di tengah kota, yaitu Kota Pontianak. Nah, mengapa saya bilang strategis? Karena rumah ini terletak di jalan dan bagi teman-teman yang ingin melakukan usaha dan berdagang dan lain sebagainya nah rumah ini sangat cocok sekali ada pula mungkin teman-teman yang ingin sekali memiliki rumah tetapi tidak terhindar dari kepada kebisingan ada juga teman-teman nah di episode kali ini saya ingin berjalan-jalan dan ingin mengeksplor Rumah yang terletak di kota ini yang akan rencananya dijual apa-apa saja. Spesifikasi rumah ini, teman-teman tonton saja ya. Semoga bermanfaat. Sebelum mulai, tekan tombol subscribe ya, guys, karena subscribe itu gratis. Nah, ini adalah bagian tampilan di luar daripada rumahnya.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 Tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to Oke, okay, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat, dan teman-teman, jika ingin bertanya dan berminat, silahkan komentar atau DM ke nomor WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.